sayang kau tapi kau sejauh sepaksa paksa cintaku tapi semakin jauh Satahan rasa ini luka yang dalam di sini dan ku biarkan sampai begini di dalam ruang sepi sa Dan sudah cukup saya saat luka semakin dalam dan sarapu saat terjatuh Oh mantra bantu untuk lupakan dia. Namun sih aduh, semasa sayangmu, saat terluka, hati berduka. Oh, awin batu untuk tinggalkan dia. Sa harus paksa untuk lupakan dia Bukan sapu banget Dan ketika malam semua hampir tiba Saya dengan koi selalu berdua Aduh sayang oh biar oh Mama oh adoh kusuh pergi jauh Kini saya paksa namun saya terjatuh Jujur tak bisa namun harus mampu Lupakan koi jadi masa lalu Terus supergi berlelu, eh wado man seren bantu sah untuk lupa, namun sedikit susah, eh wado mama mamae mama e, ku supergi jauh eh jauh eh, mengerti ku dan terlihat bodoh, ini resiko toki hati jadi lombo, sutara bisa dalam mimpi dapat sono, tapi kau bikin saya bicara macam mono. Dan saranku, akan dia, namun si Yowadu semasa sayangmu oh, satu saya luka, ah, hati berduka. Ah, oh, awin bantu saya untuk tinggalkan dia. Saya harus paksa untuk lupakan dia. bukan sapu sudah Saya dapat uang, saya dapat peluang, namun kau main curang. Sayang lidah tak bertulang, karma akan ulang. Dan saya harus pulang, dimana tempat saya bersulang? Saya bingung tempat dimana saya harus berbagi. Saya minum lurus dan sapu isi hati. Sayang dulu saya cinta kau yang sampai mati. Tapi sekarang kau lupa Satra kan menyesali Sio Awin, tolong bantu sa Kalau kau mau kawin, bawa pergi dia Satra paksa, Sio hati susah Satra kuasa, karena memang trabisa Aesnat, kau stop sulosulosa Yesio, kau stop lemon-lemon gososa Hati ini bukan kau tempat persinggahan. Jadi tolong jangan kau pergi dan kembali datang Dan Jatuh, oh mantan, bantu sang untuk lupakan dia. Namun, si Yoado oh, so, semasa sayang, oh, satu so, luka ah, hati berdua. Tinggalkan dia Seharus paksa untuk lupakan dia Supukan sapu bahan